Baik rekan-rekan sekalian, berikut saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan koordinat pada kerangka. Nah misalnya di sini disediakan sebuah kerangka yang masing-masing mempunyai ukuran ini tiga, kemudian ini 5 kemudian ini 6 kemudian ini satu, dua, dua dua. Nah, cara yang pertama-tama anda lakukan adalah dengan memberikan tanda tanda kawat, berikan kode a misalnya, kemudian di sini b, lalu ini c dan terakhir kawat d. nah selanjutnya anda memberi tanda yang mana tanda te garis tengahnya. 3 tambah 5 ini 8 Berarti perkiraan garis tengahnya itu ada di tanda silang di sini Nah Kemudian 6 Ada di tengah-tengahnya Berarti kita beri tanda silang di situ 2 tambah satu Berarti nilai satu setengah perkiranya ada di sebelah sini dua dan 2 Berarti perkiranya ada di titik itu Nah selanjutnya Kita memberi tanda untuk masing-masing koordinat kalau kita ambil garis yang paling bawah jadi kita tarik garis nah seperti itu ini garis base nya yang paling bawah lalu yang paling kiri adalah yang di garis ini ini paling kiri Berarti titik 0 Untuk sumbu X Arahnya ke kanan Dan yang arah sumbu Y Arahnya vertikal Ke atas ya. Berarti titik ini eh, Nilai XN nya Adalah 0 Lalu nilai YN nya separuh dari 5 ditambah tiga berapa? 4 Panjang kawatnya LA nilainya 8. Kemudian yang di sini tarik garisnya ke bawah maka kita bisa mendapatkan bahwa nilai xn-nya di situ adalah tiga dan nilai yn -nya mengikuti garis tinggi ini yakni tingginya adalah 5. Kemudian kawat C. Nilai x-nya yang tanda hijau itu berarti akan berhimpit di sini. Nah, nilai x-nya adalah sepanjang kawat B. Berarti xn-nya adalah 6. Lalu yn-nya berapa? Hitunglah dari bawah. Kalau di sini dua berarti ini selisihnya tiga kan? tiga ditambah satu setengah, dua ditambah satu setengah, maaf, eh, iya, tiga, karena lima dikurang dua ini berarti tiga di sini, ditambah sisanya dari sini senilai satu setengah, berarti y-nya bernilai empat koma lima, dan yang terakhir yang pada kawat d, tanda silang, berapa nilai x-nya? Nah kita lihat dia akan mirip seperti kawat yang b. Berarti di sini xn-nya adalah 6 dan yn-nya karena dia berbentuk eh, x atau sejajar dengan sumbu x berarti yn-nya tidak ada pengaruh dan kenapa ini 6 karena 2 tambah 2 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2, berarti posisinya di sini sesuai dengan ukuran itu dia akan berimpit dengan ujung ini maka x-nya 6. Kemudian yang Y nya bernilai yang di bawah Yaitu 5 dikurang 2 menjadi 3 Nah selanjutnya Masukkan ke dalam tabel Kita geser dulu Geser dulu tabelnya Kawatnya ada 1, 2, 3, 4 A, B, C, D Nah di disini Ln nya masing-masing A nya 8 B nya 6 C nya 3 Dan D nya 4 Xn nya masing-masing Seperti yang sudah ditulis 0 Kemudian yang B nya berarti 3 e, C X nya berarti 6 Dan kawat D X nya adalah 6 juga Kemudian, YN, YN ini di sini 4 YN yang kedua di bagian C adalah YN nya empat setengah. Oh ya, yang B, salah-salah, mestinya tiga. Ini tiga, ini empat setengah, dan yang terakhir, YN-nya adalah tiga. Selanjutnya, XNLN dan YNLN 8 kali nol, 6 kali tiga, 3, 3 kali enam, 4 kali enam, 8 kali empat, 6 kali tiga, 4 setengah kali tiga, berarti 4 kali tiga dulu. Lalu setengahnya dari hmm, 12, 12. Tambah 6 Oh, nah mungkin ya Karena 3 x 5 itu 15 4 setengah Setengah dari 3 1 setengah 13,5 Nah, yang terakhir 12 Selanjutnya Kita jumlahkan Panjang kawat 8 tambah 6 tama 3 tambah 4 8 tambah 3 ini 11 Ini 10 Berarti 21 Kemudian Kemudian berapa penjumlahan 1818 18, 36 36 60 kemudian YNLN sama 32 ini 50 50 tambah 12 62 62 62 75,5 berarti Z0 atau Z isinya adalah X0 dan Y0 Ya. Yeah. X0-nya 60 dibagi 21 dan Y0-nya 75,5 dibagi 21. Maka koordinat Z berada di kita hitung dulu. 60 bagi 21 2,86 75,5 bagi 1 3,96 nah koordinatnya berada di 2,86 dan 2,86 3,96 demikianlah cara menyelesaikan soal titik berat yang bentuknya sesuai dan gambar jangan lupa anda berikan tanda silang untuk menyatakan posisi masing-masing kawat terhadap sumbu X dan sumbu Y sekian pelajaran kita pada hari ini